Waalaikumsalam Bismillah Aduh, waduh, waduh. Pulang-ulang bawa jajanan Ingat, jangan jajan banyak-banyak hmm, loh nem, nem, nem. Nanti sakit Yes <laughs> <Wow>. ah. <laughs> sin bilang alhamdulillah nanti biar didoain terima ya, kasih terus kamu jawab lagi ya hari kumuloh wa yusli balakum gitu oh <tik> kirain kalau bersin itu haji-haji aja bersin juga ada adabnya Ra. Wah, uh. astagfirullah uh, Uma. Astagfirullah Kamu demam, Rak Ini nih, akibat jajan kebanyakan Amandal kamu merah Itu namanya Radang Karang oh, ya, ya, kamu demam, Ya Allah Karang ya, nggak mau disuntik Shhh, gak boleh ngomong gitu Dikasih sakit itu tandanya usaha sayang sama Rara. Sayang. Demam itu menghapus dosa, Rara. Kan ada hadisnya. Kita juga gak boleh mencela demam, kan? Jadi Rara dosa tuh menunggut sama Umar. Terus dikasih demam sama Allah. Biar dosa Rara dihapus. Sekarang Rara berdoa. Minta disembuhkan sama Allah. ya. Ya Allah, sembuhkanlah temanku. Rara janji, gak makan es krim banyak-banyak lagi. Hmm Bener ya, Rara? Janji, gak makan es krim banyak-banyak lagi. <s adaptation> mm hmm, enak. Ah! ini <laughs> <laughs> ini sudah memberi makan anta 2000 cukup deh ini dulu tugas mereka semoga anak-anak mau belajar mandiri Musa rara Umma mau pergi dulu ya Ya Umma fi amanillah Perginya jangan lama-lama ya Umma ya Tapi sebelum Umma pergi ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Uma. Nusa kan kerjain semuanya. Ya hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau <tuh> dapat hadiah. <tuh> eh, eh, eh, eh, eh, eh. Dengar ya. Tugasnya dibagi dua dong. Supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya. Jangan berantem. Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam. Badan Nusa jadi bagai semua nih Kasian mah. Pasti capek banget Astagfirullah Bener juga Kamura Uma ngerjain ini semua Sendirian Assalamualaikum Uh. Eh, apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara Uma Sudah selesai semua tugasnya Udah dong, Uma Terus, ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah Ih, eh, enggak jadi deh Pokoknya, semuanya gratis buat Umar Masya Allah, umma makin sayang banget sama kalian I love you, ma I love you, Rara I love you, sa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 <susuk> eh eh eh Mau! Ah! ah, ah Stop! Stop! Stop! Jangan gerak! Jangan gerak! Jangan gerak! Ha! No! 안다나까! Hey! Wede kam! <tuk> Apa dasar kucing nakal, nusa? Anta juga kan gak sengaja. Memang saya nggak nusa, kan rusak nakal. <tuk> <tuk> <tuk> Bat Jangan lagi, anta. Kansa. Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, Letak, dok, pola kau janah Janganlah kamu marah Eh, niscaya bagimu surga Gak bisa Nusa tetap marah Kansa, ayo duduk eh. Gitu dong Itu karena dia dari Abah. Roket langka, tau eh. Masih marah nih Kansa sekarang tiduran deh Kamu ngapain sih?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 Astaghfirullahalazim. Iya huh. Nusa maafin deh Nusa gak mau marah lagi uh. Dasar Kucing gembur uh. hmm? Hmm. Pak aja deh bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. <SILENGALAN> Hah? Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik Bukan malah diam kayak patung Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan Tapi kok tetep main Iya maaf Makanya Allah panggil kita Untuk sholat lima kali dalam sehari Azan itu ngajakin kita Untuk menang melawan hawa nafsu Kayak kamu Nafsunya apa yang main terus Jadi gak sholat kan Oh iya, guru rara bilang panggilan sholat, sama kayak halo-halo di bandara. Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh. Maksudnya kalau di bandara, tiap orang udah pegang tiket kan? Tuh. Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya. Tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar Ya karena lupa kali... lama ah, kayak azan ra azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepet datang ke masjid gitu. Hm? <tuh> Hah? mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid, <tuh> Masya Allah. Masa, ini kan udah maghrib Yuk ke masjid, kok malah ngobrol Haduh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 Maaf, Nusa ini temen Rara yang payah. Lagi bete ya? Kok menung gitu? Ih, kesel! Rara kesel banget. Rara sebel sama temen Rara, jangan jujur. Kesel sama siapa? Ruk? Biasanya kan kamu yang ngeselin. Rara minta tolong diajarin melipat kelinci. Eh dia dapat nilai bagus, tapi nggak bilang makasih sama Rara. Oh, nggak bilang makasih? <tuk> iya. Dia malah bilang kelinci kamu jelek rak. Padahal punya dia kan Rara yang bikin. Hmm. udah ikhlasin aja Rara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 kayak pernah lihat, hmm, kayak permen tapi bukan. Monster! <laughs> Nusa, angkat aja. Kalian lagi ngapain sih? Ini namanya miniatur Tata Surya. Kok ada di sini ya? Tata Surya apaan sih? Tata Surya itu kumpulan benda langit yang terdiri dari Matahari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 Adah. Assalamualaikum. Yuk, jadi bagian.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 Hah? Sudah berapa kali umma bilang Kalau makan tuh dihabiskan Gak boleh bersisa Loma oh, no. <tuk> oh, <umo. tuk> Kena kamu <tuk> Terus itu tuh TV <tuk> huh? Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang Bisa <tuk> Kena <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. <gul> <gul> Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. sih Musa si. kan kamu. Kok rara? minum? -ra Ih, berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Uma. Musa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Gimana Uma gak marah? Kemarin air di lu ber. Kamu lupa matiin kan? Ih. Nusa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Yaudah, mulai sekarang kita nggak boleh membahasir, oke? Okay? Oke, okay. siapa takut? Hehehe, <tuh> <tuh> ngingan, banderan. Ha, nyambel. Ha, hmm. bandun, bandun, bandun. Ha, hm. Bahan dua. Hmm. Hmm. Mati, Hemat air, jangan mubazir. Eh, banyak kan? Tunggu ya. Nah, nih. Ya ampun, Nusa. Kok segitu gitu sih? Nih, segini. Pas. <tuh>. Nusa, Rara. Yang mau maksud mubazir itu bukan kayak gini.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 Hujan Allah oh, yang ciptain. Al ini Hujan turun Adalah waktu mustajab untuk berdoa hmm. Oh iya Kamu ingat gak Doa waktu turun hujan hmm. Oh ya, Allahumma Soiban Nafian Ya Allah Turunkanlah Hujan yang bermanfaat Bener tuh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 Terus suka disapa gini sama Mbok Darmi. Mas Nusa, sini monggo mampir sek to. Oh iya, Rara juga suka dipanggil the Roro, sudah pulang sekolah to. Terus Mbak Rara cantik banget gitu mah. <gih> uh, kayak <ke -tar> deh. <gih>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 dan abang nusa, hah? besoknya lagi mas nusa, uh. terus aknusa? Oh, ya ya, hmm. hmm. atau bro bro, <tik> mas bro, <tik> mas bro nusa, <tik> serah kamu deh. <tik>